Kemudian, kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk kamu, tiba-tiba ASMR. Kartu pertama di sini ada Eight of Coins, kemudian ada Ten of Wands. Kemudian, ada five of coins ya. Di sini kita lihat dari kartu ya, dengan sosok seseorang. Di sini kita baca bersama-sama ya. Kalau kamu bisa baca, silakan. Kalau kamu mau curhat, silakan ya di kolom komentar. Di sini kita lihat, kalau dari kartu yang aku lihat di sini. Ada seseorang yang sebetulnya dia mengutamakan kerja dulu, gitu. Jadi, prioritasnya dia itu kerja yang utama, gitu ya. Kerja yang utama terus, kemudian juga. Selain itu, yang aku lihat di sini, dia nggak terlalu mengisyaratkan ke arah... Percintaan dulu gitu ya, aku lihat. Kemudian kita lihat di sini dari kartu yang kelihatan itu ada. Memang, kalau dari percintaan agak kurang kelihatan gitu ya, untuk kamu. Cuma di sini dia itu kenapa-kenapa sih selalu kayak uang, uang, uang gitu ya karena hidup tanpa uang kayak nggak bakal bisa nikmat nggak bakal bisa bahagia walaupun gitu ya walaupun ada percintaan pun gitu tapi kalau percintaan nggak ada uang ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan jadi yang aku lihat di sini prinsipnya dia adalah gue punya uang gue bisa beli apapun gue bisa ngapain aja gitu kan jadi itu prinsipnya dia dan percintaan itu bukan menjadi prinsip Utamanya, dia gitu. Jadi, kalau kamu mau ngertiin dia, silakan gitu ya di sini. Aku lihat, tapi kalau nggak mau ngertiin, berarti dia bukan orang yang cocok untuk kamu gitu. Karena di sini, dia lebih mengedepankan perihal kerjaannya. Dia gitu ya, usahanya dia ketimbang dengan percintaan. Percintaan itu menjadi nomor sekian gitu lah dalam kamusnya dia. Gitu ya, di sini mungkin juga yang aku lihat di sini karena adanya trauma sih. Gitu ya, trauma kayak kalau dulu tuh apa ya, kayak gue berjuang gitu kan. Ini dia ya, kayak dia berjuang, tapi kemudian perjuangannya itu kayak sia-sia aja gitu, bersakit-sakit gitu ya, tapi kemudian tetap sakit gitu loh, kayak nggak ada apa ya karena mungkin bertemu dengan orang yang salah gitu itu efeknya sampai sekarang kayak jadinya dia orientasinya ke arah kerja kerja kerja kerja gitu ya kayak percintaan dia nggak mau tahu gitu ya kalau itu untuk sosok yang sesi pertama ini ya kalau dari kartu kita lihat dari zodiaknya ada Taurus kemudian di sini ada Virgo, ya. Itu dari kartu untuk sesi pertama. Ya, kita lihat untuk sesi berikutnya untuk kamu, ya. Di sini, maaf banget kalau misalkan dari suara ada tambahan-tambahan suara, ya. Kartu pertama di sini ada. Five of Swords. Kemudian ada The World. Kemudian ada The Chariot. Betul. Kalau kita berbicara mengenai hal yang tadi gitu ya, memang trauma di sini menjadi hal yang sangat besar sekali gitu loh. Ya, uh, menjadi hal yang signifikan banget. Kayak gitu ya aku lihat. Di sini yang kelihatan di kartu semesta ya, di sini energi baru semesta itu ada di pi, ada di pihak kamu ya di sini ya Aku lihat semesta ada di pihak, ada di pihak kamu karena derajat kamu di mata semesta itu lagi tinggi banget ya. Uh, apapun doa kamu yang kamu panjatkan itu lagi bener-bener bakal dikabulkan banget ya. Nah, semesta itu bakal ngebantu kamu ya di sini, di pihak kamu dan ngebantu kamu, ya, sehingga nanti di sini yang aku lihat jodoh yang menghampiri kamu itu akan datang ke kamu dalam waktu dekat, ya di sini ya aku lihat, dan itu jadi kayak sek sekali waktu, ya, sekali waktu, mungkin dalam satu minggu, langsung ada beberapa orang yang ngedeketin gitu, kayak empat, 2-4 di sini aku lihatnya yang yang utama banget kelihatannya ya dalam waktu yang akan dekat ini gitu jadi empat orang ini dia bakal ngedeketin kamu gitu ya ngedeketin kamu untuk bisa bersama dengan kamu kemudian di sini kalau the chariot itu ada kaitannya dengan kecepatan ya gitu dan Yang aku lihat di sini walaupun ya walaupun kecepatan Kecepatannya konstan kayak kecepatannya lagi di jalan tol gitu ya uh, di jalur mana gitu kan kamu itu tergantung juga kayak gitu kan kalau di jalur truk ya berarti lumayan konstan gitu kan kalau di jalur cepat ya cepat kayak gitu yang aku lihat ya di jalur mendahului gitu kan. Jadi kadang ada juga yang kayak gitu dan emang tergantung dari energi yang uh, kamu pancarkan gitu loh kepada semesta ya di sini. Dan rata-rata ya rata-rata sih cepat gitu dalam bulan ini gitu ya. Ya, kuat sampai mungkin bisa juga itu bakalan dapat sampai bulan Juli pertengahan ya gitu. Ya aku nggak bakal baca zodiak ya ya kayaknya bebas aja gitu jadi biar nggak ngasih limit ke kamu ya di sini biar kamu bisa ketemu zodiak apapun ya yang menjadi kesukaan kamu gitu kan gitu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya